Oke, okay, setelah Anda tahu posisi 1 sampai 2 dari 10 film India pernikahan. Sekarang saatnya kita bahas posisi 3 sampai 4. 3, Chori Chori Chupe Chupe, 2001. Dalam film ini Salman Khan berpasangan dengan Rani Muharji sebagai suami istri. Keduanya berperan sebagai Raj Malhotra dan Pria Malhotra. Setelah menikah, Pria mengalami kecelakaan saat mengandung anak pertama mereka sehingga membuat rahimnya harus diangkat. Pria meminta persetujuan suaminya untuk mencari perempuan lain agar bisa mengandung anak mereka. Akhirnya mereka menemukan perempuan itu. Ia seorang tunasusila bernama Madubala, Preiti Zinta. Tapi kepada pria, Raj menyembunyikan latar belakang Madu. Ketiganya pergi ke luar negeri. Di sana Madu dan Raj mengambil waktu untuk bersama dan perempuan itu hamil. Setelah kandungannya semakin besar, ketiganya kembali ke India. Tak disangka perasaan cinta Madu pada rat Tumbuh, dan ia memutuskan Urung memberikan anaknya pada pasangan itu. Tiba hari persalinan, dokter mengatakan ada masalah pada kesehatan Madu. Dokter hanya bisa menyelamatkan salah satu dari mereka, ibu atau bayinya. 4. Bajirao Mastani, 2015 Ini merupakan film kolosal yang berkisah tentang Bajirao, seorang Peswa, Perdana Menteri di Kerajaan Maratha. Suatu hari, ia kedatangan Mastani, seorang putri raja dari kerajaan lain yang meminta bantuan untuk menolong ayahnya dari kerajaan Mughal. Bajirao menyanggupi dan kemudian terlibat perang dengan tentara kerajaan Mughal. Sebagai tanda terima kasih, Mastani memberikannya hadiah belati tanpa sepengetahuan Bajirao bahwa tradisi di kerajaan Mastani memberikan belati merupakan simbol pernikahan. Mastani pun mengikuti Bajirao dan tinggal di istana Maratha. Keberadaan Mastani diketahui oleh istri pertama Bajirao, Kasibai. Namun, sang istri tidak bisa melakukan apapun karena suaminya juga jatuh cinta kepada Mastani. Setelah Mastani melahirkan putra pertamanya, Bajirao pergi berperang. Ia pulang dengan luka parah dan di istana ia tak bisa menemukan Mastani yang ternyata sudah dipenjara oleh ibunya. Sekian video tentang 10 film India pernikahan ini.